Pesantren, sebagai sistem pendidikan Islam di Indonesia dipandang sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam melahirkan generasi bangsa yang bermoral islami. Diperlukan bangunan yang memiliki fasilitas mumpuni untuk menunjang kebutuhan pendidikan dan aktivitas islami. Maka dari itu lembaga pengembangan Dawah Al-Bahjah mengembangkan sebuah fasilitas pendidikan tingkat SMP di bawah bimbingan Guru Mulia Buya Yahya. Kami persembahkan, salah satu karya anak bangsa. Lembaga Pengembangan Gawat, Al-Baja Anal, berlokasi strategis di Komplek Duta Bintaro, Kunciran, Tangerang. Al-Baja menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi santriwati untuk menjalankan kegiatan pendidikan serta aktivitas di dalam lingkungan pesantren tanpa distraksi dari hiruk-pikuk perkotaan. Al-Bahjah An-Nahal menerapkan arsitektur minimalis modern dengan dominasi warna putih yang mencerminkan kesederhanaan, kesucian, tidak berlebihan, dan bersahaja mengikuti kemajuan dan modernisasi zaman, namun tetap berpegang pada nilai-nilai islami. Al-Bahjah An-Nahal terdiri dari empat masa bangunan, tiga lantai gedung SMP, 2 lantai gedung asrama, 2 lantai gedung serbaguna, klinik umum, serta fasilitas penunjang lapangan serbaguna dan masjid umum. Sebagai fasilitas utama, gedung SMP ditempatkan paling depan menghadap akses jalan utama dengan tujuan sebagai wajah dari Al-Bahjah An-Nahal. Didesain dengan secondary skin yang disusun menyamping sebagai upaya keamanan dan privasi untuk penghuni yang mayoritas perempuan, namun tidak menghalangi sirkulasi udara maupun cahaya alami yang masuk ke dalam bangunan. Al-Bajah An-Nahel, menyediakan berbagai fasilitas yang lengkap dan nyaman untuk tingkatan pendidikan SMP. Seperti ruang kelas, laboratorium, ruang tidur santriwati, lapangan serbaguna, dan ruang serbaguna indoor. Serta disediakan teater indoor, perpustakaan, Taman Rooftop Dan Taman Baca Outdoor Di bawah Pohon Rindang yang diharapkan dapat menjadi variasi tempat belajar Atau sekedar tempat beristirahat sejenak bagi Santriwati Proses rencana pembangunan Al-Bahjah An-Nahal akan dibagi menjadi beberapa tahap Tahap 1 Bangunan SMP Tahap 2 Bangunan Asrama Tahap 3 Bangunan Serbaguna Lalu Tahap 4 Klinik dan Lapangan Serbaguna setiap tahap pembangunan Al-Bahjah An-Nahal akan tetap memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan keamanan penghuni, khususnya kegiatan belajar mengajar santriwati dan guru agar terciptanya lingkungan yang kondusif. Dengan demikian, Al-Bahjah An-Nahal diharapkan dapat menjadi pesantren yang menciptakan lulusan insan kamil berkepribadian muslim yang bertakwa, cerdas, baik budi pekertinya, serta berguna bagi diri sendiri, agama, keluarga, masyarakat dan negara. Kami seru kepada anda yang ikut bersama-sama kami dalam membesarkan perjuangan al-bahjah dimanapun anda berada baik kami tahu atau tidak tahu Allah maha tahu. Anda hadirkan makna syukur Allah yang memilih anda. Seberapapun yang anda berikan untuk perjuangan Al-Bahjah ini sesungguhnya itu adalah pilihan Allah Allah memilih anda dengan perjuangan tersebut Karena Allah ingin mengangkat anda, ingin mengangkat anda dan mengangkat anda Kami tidak tahu siapa anda Teramat banyak anda Maka bersyukurlah saat ini menghadapkah, menghadaplah kepada Allah Puji syukur, syukurlah kepada Allah yang telah memilih anda. Kalau Allah tidak mendaki kebaikan kepada seorang hamba, tidak akan dipilih.